Yo, WhatsApp. Selamat datang kembali kembali lagi di channel gua ya kawan-kawan semuanya dan pada hari ini gua bakal mainin game The Crew dua lagi ya. Oke hari ini uh, seperti biasa ya, nih gua mau ngadain konten konten konten beli mobil. Oke mobil yang pertama yang bakal gua beli berhubung duit gue sudah situ ya pojok kanan atas bisa kalian lihat sendiri empat ribu ya itu lumayan dah duitnya cuy. Oke dah oke ini sebenarnya gua mau beli ini coy, BMW ini Buh ini cuy itu kenapa nih di, di pinggir gitu ya? Wih di dua pintu nih ya mantap banget nih uh, BHP nya itu 400 ya powernya empat ratus ya lumayan nih gua mau beli ini sebenarnya cuman gua mau uh, membeli yang dari awal dulu nih dari awal gua mau nih ya kan guys oke okay, kita lihat di Nissan eh bukan Nissan ini ya bukan bukan bukan ini 600 ratus loh gila cuman ini lebih mantap nih. Ya kan? Poting-poting <laughs> poting. Kalian lebih suka ini M Performance M4 Racing uh, BMW atau dari Nissan ini ya? R8. Ini biasa ya, uh, desainnya biasa gitu loh. Cuman lebih uh, lebih elegan sih bentuknya nih. Apalagi di dimodif-modif lagi uh, warnanya doang, beh, mantap nih ya. Oke, okay, dah langsung lanjut seperti di awal gua mau beli yang namanya, oke okay, kita bentar filter dulu brand dari nissan ya kan ini semuanya nih keluar nih dan by the way kalau gua bikin uh, konten yang balap-balapan gua bakal jarang ya bakal jarang gua isiin ngomong kayak gini ya jadi yang ngomong-ngomong kayak gini gua yang ada bicaranya maksud gua yang konten beli-beli kayak gini doang nah ini dia bos gua bakal beli GTR eh bener GTR -R 34 tahun 2002 ya Drip Edition Oke okay, ini bukan Drip Edition ya Oke okay, ini dia ya Ada tiga ya BHP nya disembunyiin loh ini, Tuh uh, powernya 280 ya Dan mobil gua sekarang udah 500 coy Apakah kecepatannya bakal sama saja Mari kita lihat ya Oke okay, Drip Edition ya Kok ini disembunyikan ya Harganya Oh lebih murah ya Kok ini lebih mahal Kok ini lebih mahal ya Yang merah ini Oke coba kita lihat lebih malam empat puluh loh apa bedanya ya padahal mereknya sama oh ini drag race ini drift ya oh itu bedanya oke kayaknya bakal beli drift aja deh ya drift ini ya soalnya gue juga mau belajar drift drift fun nih oke dah oke squeeze belilah oke kita bakal coba dulu ya Test drive dulu Ini bagaimana nih mobil ini oke ini dia ya mobilnya. Coba dulu dah test drive, test drive. Alright, kita lihat. Woi, terlihat dari samping, dari sampingnya lagi. Kita coba lihat bagian dalamnya. Right, seperti inilah ya bagian dalamnya. Kita coba ya. Iya bos. Meledak-ledak nggak itu Oke, okay. kita coba jalannya. Wah enak banget di drift drift ya, asli ini. Bisa jadi bos. Wah, selisih enak banget ya? Oke, okay. kita coba sekali lagi. Udah, udah, udah, mantap deh. ini aja dah. Gua beli ini aja langsung, gas. Gua sering coba-coba lagi, langsung beli aja lah ya. Murah juga seratus delapan puluh ribu, enggak <gak> murah-murah amat juga sih. Oke, okay, langsung beli bos yang mana ya? Warnanya, wah, warna hitam atau merah ya? Merah ya? Merah lebih gas lah. Oke, okay, kita ganti. bisa milih-milih dulu nih. Milih-milih uh, Peleknya juga ya Oh, ini bagus nih Ini juga bagus Dibanding ini Bagusan ini, yang lima ini Oke, okay, nice Oke, okay, kita buy Oke okay. Oke okay. Udah dibeli Masih <tose> asyik Marky Jobs, ya. Mari kita coba, boy. Masa langsung balapan? Jangan dulu lah. Alright, here we go. Ini dia, ya. Ini dia penampakan mobilnya, gitu loh. gila sih! ini, ini. ini belum modif, ya. Belum modif warna nih. Kita modif warna dulu, deh, ya, atau nanti aja, deh, ya. Mau deep di episode selanjutnya aja dah. Ini coba kita test drive dulu, Bos. Gila, asli ini buat dr licin kali. you set a record gets uploaded to the live app so you can share it with your friends and give them a chance to beat you if they can iya, seperti yang kalian lihat dari tadi ya gila, licin banget loh mobilnya, gak biasa lagi apalagi gua sebagai orang yang belum belajar sama sekali drift ya tentang drift, drift van oke, mari gua coba di jalan lurus aja deh lo ya tuh, kayak gitu loh, parah banget. licinnya nggak usah direm pun ini dia bakal kayak gitu loh lagi gila, gila, gila. cuman banget sih ini. Kalau di bawah kecepatan maksimum ya. Kita coba uh, uh, cari jalan lurus dulu nih. Gua mau lihat top speed-nya ya. Jadi bagi kalian yang mau nonton ini ya dengerin knapotnya ini gila sih. Asik banget sih didengar ya. mantap banget, tiba-tiba drip, tiba-tiba jiwa -tiba, tiba drip gua terpanggil, tuh kan? aduh oke okay, dah, oke okay, here we go, ini dia, gua udah dapat jalan lurus ya, semoga gua nggak ke drip drip, soalnya ini mobil licin banget ya, memang khusus buat ngedrift, jadi langsung dah kita coba top speednya boy. Oke okay, kawan-kawan sekian dulu video pada hari ini Mungkin uh, segini aja dulu Review Mobil Skyline GTR Drift Edition gua Gitu kan Gua bakal belajar dulu beberapa hari ke depan Atau sehari ini ya Ini gua upload dulu Gitu Jadi gua bakal belajar drift dulu Dan nanti mungkin besok atau besoknya Bakal gua upload Resolusi drift gua gimana nih Gua belajar dulu nih gimana drift ya Oke, okay, sampai jumpa di video selanjutnya ya semuanya